Yo selamat pagi guys kembali lagi di my channel Kim Jeffrey ya Kicai isu guys Cipaki rice turu lah gue memenuhi Saya keluaran saya rencana apa ya nasi es kuning Cari nasi kuning Hati ampela favorit Cik Isu juga guys Film Lampu nah, jalan nanti nyala korbu ini beri kita melayu ya amin ya guys mudah-mudahan bisa buka masih kita langsung aja jalan agak jauh sih sekitar berapa ya 2 menitan lah lampu merahnya aja yang oke okay. kita jalan Sudah sampai sini, malah warung dikurung buka. buka. Ini kita enggak buka lagi, Mas. Kosong. entah wongnya rontok emang enggak buka. Kalau gitu, kita jalan-jalan dulu ke pantai ya. Kita lihat buaya, biasanya di bikin itu ada buaya. Yuk, kita jalan, -jalan langsung ke pantai. 對<音> cepat jadi nunggu dulu sampai emasnya buka ya baru kita sana nah ini kita udah ada di pantainya ini lagi surut nih biasanya banyak buaya kelihatan pagi-pagi ada yang mancing kelihatan enggak pagi-pagi dadanya mancing Ini belum ada terlihat Boy. Tuh ini namanya Teluk Palu. Yang kemarin terjadinya tsunami di sini. Saya dibuat tanggul batu ini sepanjang Teluk Palu ini. Ini lumayan tinggi loh. Ini ada sekitar siapa ya? 15-an meter kalau masalah. salah. Tanggulnya aja 15-an meter. Ini keren banget yang sana tuh uh, viewnya nya kayak ada kabut-kabut gitu en keren lah ini tempat nongkrong kalau sore kalau bis kerja nah nongkrongnya di sini <tuh> enak loh di sini kalau sore itu anginnya kenceng sampai berjemur gitu kayak boleh atau ada lampu di hilang itu kelihatan kayak ya enggak kelihatannya sudah pesawat mau landing jadi itu kalau di Palu tuh enaknya bisa ngelihat pesawat dengan dekat karena tempat landing pesawatnya itu pas ini lurus teluk Palu ini sampai sana. Ini kok nggak ada buayanya ya. Tak dulu tak lihat-lihat dulu. Biasanya tuh kelihatan dia kalau lagi berjalan di air tuh kelihatan siripnya kelihatan. Tak cari-cari dulu ya. Mungkin seriusan. Sepertinya buayanya udah agak berani lagi ke sini ke teluk Alu ya. Mungkin gara-gara habis ditangkap kemarin yang buaya berkalungban, jadi nggak pernah main-main lagi di sini. Biasanya dia itu di sini, kelihatan di sini dia di gorong-gorong ini, kayak gorong-gorong gitu. kurung-kurung ya bawahnya ya. ini bawahnya kayak kurung-kurung ya nggak <tuh> ada kelihatan ini zona teluk Palu keren keren abis ini sepanjang ini panjang pinggiran pantai ini ini tempatnya penjual-penjual makanan ringan, minuman dan ini kalau malam minggu tuh rame banget guys rame orang kesini sini anak keren kan ini keren kalau pagi-pagi saranin ke teluk palu pagi-pagi kayak gini udah kayak kabut-kabut gitu ini keren viewnya keren banget oh. ini ceritanya kelaparan mau nyari nasi kuning kok belum ada jadi jalan-jalan aja kita di sini. <tuh> udah lama banget gak buat konten ya Kemarin, konten saya vlog makanan. Sekarang, saya cuma ngobrol -vlog, vlog aja, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung, udah sampai 1000 subscriber. Terima kasih banyak. <tuh> Ini banyak sampah karena cukup banyak botol-botol plastik. Nah, emang sini tuh, kalau sore tuh, jadikan tempat apa ya? Duduk-duduk gitu orang habis kerja sore datang kemari duduk-duduk beli gorengan apa tapi sampahnya enggak dibuang itu sangat sayang sekali ya enggak dijaga ya sudahlah buahnya enggak ada muncul nih kita nyari emas muncul nasi kuningnya lagi nah udah lapar banget nih siapa tahu udah ada ya kamu pesen nasi kuning hati ampela terus Oh, sepertinya emasnya gak jualan ini hari gak jualan Ya udah kita batalin aja dulu makan nasi kuningnya saya ada satu tempat sih tapi jauh kita makanin domi lagi lah guys Hah. saya juga mau siap ke kantor tapi kok udah berimis kayak gini ya lah lagi kapan-kapan kita makan nasi kuningnya ya nanti tak reviewin. Enak, kok. Oke, kita lanjut balik. Kita pulang, ya.